Nah, bacalah nomor 1. Berikut ini yang diperlukan untuk melakukan di dalam laboratorium adalah ini sebenarnya ipas secara umum ini. Teori ini. Ya, bawa makanan tidak boleh, main-main enggak -main apa lagi harus just lab eh. ya kamu tapi tidak mungkin tidak pernah praktikum ya eh. oleh pandemi ini ya. ini kan ada materi inti Kak. oh besok Musik. tidak tidak dapat oke okay. lanjut nomor 2. coba baca besaran besaran berikut yang termasuk besaran pokok adalah pokok. Nah kalau suhu panjang benar ya, kuat penerangan ini intensitas cahaya maksudnya, ya itu meragukan itu ya. Kali yang B masa jumlah zat. Nah kuat arus, benar. Ya? Nah jadi kalau ini intensitas cahaya ini maksudnya tuh kalau intensitas cahaya baru benar ya nah kalau yang c berat ini salah berat ini turunan ya nah kalau yang d energi yang salah yang e salahnya luas ya oke bisa eliminasi metu kayaknya jadi kalau metu besok ya Ya. Oke lanjut deh Nomor tiga coba Kelompok berikut ini seluruhnya Terdiri dari besaran turunan Kecuali Oke kita siko-siko analisis Yang A ini Betul ya, loh lo eh? ya Seluruhnya eh? Betul Luas dari panjang kuadrat Gaya Masa kali percepatan Energi Setengah mv kuadrat eh? Nah Kalian P bener loh eh? ya. Nah ini pokoknya kalian harus ingat lagi yang tiga ini luas kan, panjang kali lebar kalau misalnya persegi panjang kan. Kalau gaya tuh F ya eh? masa kali percepatan energi itu bisa mv kuadrat per dua ya, eh? energi kinetik atau mgh ya eh? mas untuk energi potensi gravitasi. Kalau, kalau usaha salah satu w f kali s ya. Usaha. Nah kalau per, percepatan percepatan tuh acceleration nih ya. delta v per t. Nah kuat arus ini yang salah dia. Ya, kuat arus tuh besaran pokok, ya. Nah itu, ya. Apalagi momentum sama dengan impuls. Ya. Momentum tuh p sama delta p sama dengan i dia tuh simbolnya. Fd kali delta t, ya. Impuls tuh gaya dikali waktu. Momentum tuh masa kali kecepatan, ya. Kalau tekanan, pressure bahasa Inggrisnya. F per a, kecepatan. S sama dengan V sama dengan S per T ya. Nah itulah beberapa rumus-rumus besaran turunan ya. Ini luas tadi kan. Ini rumus gaya. Ini energi, MV kuadrat. tengah, -tengah energi apa? Energi potensial. MGH ya. MV kuadrat per 2. Energi kinetik ya. usaha ini percepatan. Ya. Banyak aja di rumus dari bab 1 justru ya ini impuls sama momentum eh. Nah, ini momentum, nih. Eh. jenis apa rumus massa jenis? Rho, eh. M per V. Masa per volume. Nah, itu ya eh. beberapa teori-teori yang harus diingat, ya. Eh. Ada yang asik nggak kira-kira? Istilah-istilah ini. Kak, kak. Ya? Uh, jadi, pas itu kan ibunya tuh nak ngasih link Zoom. Terus ibunya tuh udah sengaja terkasih link Google Form MTK Minat. Terus kami SS soalnya. Oh, MTK Minat ya? Besok ya ujiannya? Iya. Uh, bukan, tanggal tiga 30 tiga puluh eh oh ya ini kayak forward beh enggak tuh oke bah bahas ini berapa soalannya? Uh, 30, jen, eh, kalau tiga puluh jangan ya berarti minggu depan ya yo terus punya ngapus linknya aja. oh ininya soalnya ada tapi Aduh. Ininya nya. Nah, coba. Lebih baik bahas. Apa? Ber berapa soal ya, itu? Eh, 10 11 12 15. soal Ya. 15 soal, ya. Yeah. Oh. Ini, Mbak, enggak tuh sekalian untuk enggak minat nih kan. Tanggal ini kan, ya kita bahas 5 soal dulu, ya, tuh malam ini ya. cicil. Be, ya. ayo uh. kirim tuh lah, ya? kirim kah Oke, okay. oh, olehnya ya ini kan, MT kami deh. Ya. Nah, kaget kita cicil juga tanggal 26, ya 26 sama 29. Emosial, soal, emosial, soal ya. emosial, kan, emosial, totalnya. Oke, ini ya. Ininya. Oh, emosial, emosial, emosial, emosial, emosial, emosial, Nggak apa apa ya jadi ya ini dulu jadi ya kayak ini lagi lanjut lagi ini dua dua sama dengan tiga x ini ya. nah ini jadi kakek kita kan sama-sama pangkatnya tiga x min enam tiga x min enam kan nah jadi kakek di sini berarti logikanya kalau bilangan dipangkat ke berbeda, tapi hasil bakal sama, ini kemungkinan sama-sama satu. Nah, itu berarti kaget 3x min 6 itu pangkat 0, eh. karena bilangan berapapun dipangkatnya 0, hasilnya 1. 3x sama dengan 6, x-nya 6 bagi 3, 2 aja deh. Nah, itu, ya. Nomor satu, ya. Eh. Ya, ini cek cek, kedengeran nggak suaranya? dengaran kak dengaran ya lo ini WIP-nya ini mana ini nah ini muncul ya nah ini tidak jelas ini oh ada peta. peta ini, ini salah ini tidaknya nah ini kalau ini lima log ya. eh x plus satu dikali x plus empat eh ini lima log x plus milan. Nah ini jadi kaget 5 lima log 5 log caret ya. Eh. Jadi X kuadrat plus 5 X plus 5 plus 4 ya. Dan X plus 9. Persamaan kuadrat ini jatuhnya. X plus 4 X minimal Jadi kaget X plus 5 X min satu Jadi X nya bisa minus 5 bisa satu eh. Nah C jadi. Nah, ini kalau ini perpangkatan ini, 3 pangkat min 2 x tambah 2 dipangkatkan negatif 1, 8, 1, 3 pangkat 4. Jadi, 2 x min 2 sama dengan 4, 2 x 6x nya eknya 3 itu deh, nah, C itu deh. Nah, tuh, ya. nah ini pertidak dia ya. jadi kalau perpangkatan pecahan di negatif ke, jangan lupa 8 tambah 2 X 2-1 X plus 2 ya. min 8-2 X lebih dari min X-2 ya. jadi 2 X-X min, min 8 2 min 6 ya Nah, jadi kakek ini x-nya kurang dari -6 yang A ya. Nah, itu ya. Oke, kalau ada yang bingung langsung ini. Ya. Tanya ya. Oke, 4. Nah, si kok lagi loh ya. Walnya kita fisika ya. Walnya besok Kali ini kan masih ini kan, itu cicil bn ini ya, yang MTK-nya. Nah ini bertidak sama logaritma ya, jadi kita hilang ke log sama lognya, jadi X kuadrat min 3 X plus 2 lebih dari sama dengan 2, jadi X kuadrat min 3 X kurang dari sama dengan 0, X dikali X min 3, ini berarti 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 ya, itu syarat pertama syarat yang kedua ek min tiga eknya plus dua itu kalau bilangan pokok lebih dari nol ya? Nah, lebih dari nol syaratnya jadi ek min dua ek min satu lebih dari nol jadi satu kurang dari ek kurang dari dua nah kayak kita iris satu dengan dua ini cak loh no? jadi irisan interval 0 sampai tiga dan satu kurang dari e eh, kurang dari dua nol kurang dari sama dengan satu atau dua kurang dari sama dengan tiga ya nah itu eh teorinya eh jadi ini anggaplah himpunan A ini B nah kita mencari yang namanya irisan yang ada di kedua ini ya eh, interval ya eh. nah itu apa ke teorinya ya? Eh? yaitu Highlights yang MTK eh sikok dua tiga empat lima nah jadilah dulu ya kita sisih lagi sesuai jadwal ini nah itu bahan untuk SMA 8 juga ya. kan PM 30 kan ujiannya kan nah kaget MTK minat SMA 8 tanggal 27 tanggal 26 kita bahas lagi kalau bisa 10 soal sisanya kita habis ke ya Nah, kita fisika dulu malam ini ya. Lanjut ya. Nah, ini yang 1 sampai 3 sudah ya. Nah, 1 sampai 4 deh, ya. yang nomor 4 deh. Ya. Nah, coba baca si ini. Rafi baca Rafi. Soalnya nomor 4. Nomor 4 ya? Ya. Pada pengukuran panjang benda didapat hasil pengukurannya 4070. 0,04070 eh? meter. Hasil pengukuran tersebut memiliki angka penting sejumlah. Nah yang kayak merah dari 4 sampai 0 ini jadi 4 ikon ya. 4 0 7 0 0 0 0 0 0 yang dikiri di tidak ada dipakai 0 ya. bukan angka penting ya 0 0 0 0 0 0 Jaki 0 0 0 0 0 Hasil pengukuran luas pelat, pelat tipis yang memiliki. Panjang 1,25 cm, dan lebar 0,15 cm. Menurut aturan angka penting adalah? Nah ini kan kalau kita kali manual, 8,75,24 ya. Eh. Jadi 0,1875. Ini 3 angka penting. Ini 2 angka penting. Kalau dalam perkalian, yang dipilih adalah angka penting ter sedikit. 3 sama 2, yang lebih sedikit dua kan? Jadi kita bulat ke 1875 ini menjadi dua angka penting. Berarti menjadi per nilai tempat per ratusan ya, di 8. Di sebelah kanan 8 ini 7. Jadi lebih dari 5 kita bulat ke ke sat, ke angka yang lebih besar dari 8 9 ya. 0,1 9 ya deh. Nah itu ya. Itu teknik angka penting perkalian ya. Oke, lanjut deh nomor 6 ya. Eh. Kalau bingung mau nanya jelas sih. Alia tuh macam nomor 6. Sebuah pusat listrik tenaga uap menggunakan bahan bakar batu bara dan mampu men mensuplai men men daya 2 nah. 200 juta 6 nah, berapa 200 206 juta W itu apa? Watt, eh, satuan dayanya. Oh, iya. Daya tersebut jika ditulis dalam notasi ilmiah adalah. Jadi kalau dia nolnya ada 6 iko Nah, notasi ilmiah itu kan syaratnya apa? Harus satuan. Nah, jadi kalau nak satuan, yola kita ambek angka paling kiri, angka dua, jadi yola 2,06 ini. Nah, tapi kalau kita nak bikin pangkat 10-nya ada berapa, ya? Kalau di sini sudah ada 6, kita nak ngambil 2 lagi, 0 sama 6 ini. Jadi 6 tambah 2, 10-nya pangkat 8, ya? 8 angka di kanan 2 yang paling kiri, ya? Nah, itu. Itulah anakasi ilmiah, ya? Oke, kita lanjut nomor 7, ya? Pahri Macori. Soal. <tuh>, tekanan merupakan gaya persatuan luas. Dimensi dari tekanan adalah. Oke, kalau gaya rumusnya kan masa kali percepatan. masa itu m, dimensinya. Percepatan tuh l. T pangkat min 2 ya. Kecepatan kan rumusnya perubahan kecepatan bagi waktu. ya Jadi perubahan kecepatan, kecepatan tuh S per T bagi T lagi. S-nya L, T-nya min 2 tadi. Ya. Nah itu dimensinya. Nah kalau luas itu, luas tuh anggaplah panjang kali lebar, itu L pangkat 2 yang length. Jadi, kalau tekanan F per A, jadi MLT min 2 per L kuadrat. Nah, L-1 kurang 2, jadinya ML-1T min 2. Ya. Nah, itu. Ya. Inilah dimensi dari tekanan. C jadi Oke, nomor 8 ya. Patia aja, Bu. Mana? kok nomor 8. Nah, hmm, di antara kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran vektor adalah Oke, kalau vektor 2. itu A. namanya? A. Ada arah dan vektor. Nah, nilai ya. Kalau yang A ini salahnya kelajuan. Kecepatan yang ada tuh. Nah, kecepatan, berat, dan percepatan. Kalau C ini salahnya suhu, besaran pokok. Ini kan. Nah, yang D ini salahnya luas. Ini skalar. Cuman ada nilai, tidak ada arah. Yang E salah ini. Waktu ini salahnya. Besaran pokok justru ya. Nah, itu analisisnya ya. Oke, lanjut deh nomor 9. Si ini coba. Kamil Nasrul. Berikut ini besaran-besaran vektor -besaran kecuali. Apa mana Mil? D. Perpindahan. Perpindahan kan perubahan posisi. Aduh ada ya. faktor ya. Aduh arah deh. Ya. Nah itu bawa. Kalau berat. Gravitasi kan. Ya, arahnya kan. Nah apa tuh. Antara tiga tuh. Gaya ya. masak kali percepatan pasti ada, eh arahnya. Berarti jawabannya usaha, ya eh. usaha tuh dia hasil dot produk, eh kalian titik dot produk dari w itu sama dengan f dot s ya jadi dia termasuk skalar ya gitu ya next eh nomor 10 Hadri baca lagi jadi dua buah gaya setitik tangkap saling tegak lurus seperti gambar di samping besaran besarnya masing-masing 12 n dan 5 n besar hasil sultan kedua vektor tersebut adalah Jadi ini dipindah ke dulu. Yang 12 nanti itu sebelah kanan. Biar palanya 5 si ketemu dengan buntut 12. Jadi kage Nah ini resultannya ya. Ini makai Pitagoras. ya. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, eh. 144 tambah 25, akal 169 sama dengan 13. Eh. Nah itu, yang nah, nupo ya, eh. rumus pektor. Oke, 11, coba ya, lagi baca vektor gaya F sama dengan 20 per n membentuk sudut 60 60 apa dia? derajat ya? 60, oh 60 derajat terhadap sumbu x besar komponen vektor pada sumbu y adalah nah itu ini jadi gambar 20 per 3 nah kalau sumbu y ini Fy nah rumus Fy itu apa I sama dengan F sin teta ya, F nya 20 akar tiga, sin 60 itu harus apal kamu ya, kalau udah apal pakai kalkulator sebenarnya, setengah akar tiga, ya. 20 bagi 2, 10, akar tiga kali akar tiga, tiga kali 10 jadinya tiga puluh ya. Itu ya, eh, nomor 11. Lanjut, Alia lagi. 12 semua. Diketahui besar vektor A sama dengan 5 satuan dengan besar vektor B sama dengan 6 satuan. Kedua vektor membentuk sudut 60 derajat besarnya. Hasil perkalian titik skalar antara kedua vektor adalah? Nah ini eh. Rumus. Skalar itu A dot B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B dikali cos antara A dan B. A nya 5, B nya 6. Cos ya. antara A dan B 60 derajat. Kos setengah ya, kali 6, kali 5. 6 bagi 2, 5 kali 3 jadi 15. ya. Oke, itu. Apal ke ya? rumus skalar skalar titik nih namanya dot product. Eh. nah itu nama lainnya oke lanjut eh nomor 13. belas eh. pahri lagi baca ori perhatikan punya pernyataan berikut satu perpindahan merupakan besaran vektor dua jarak merupakan besaran skalar tiga perpindahan adalah perubahan posisi benda empat jarak adalah panjang lintasan gerak benda. pernyataan Tidak. di atas yang benar adalah perpindahan perubahan posisi ya betul. jarak jarak ini skalar. jadi lawan dari perpindahan untuk skalar versus vektor tapi sama-sama dimensinya length panjang ya. nah satuannya meter sama-sama, ya, jadi tiga benar, ya. perbedaan perubahan posisi jarak panjang lintasan, nah apal ini, ini teori dasar, sering masuk ujian, ya. nah itu, ya. Oke, okay, 14 ya, eh. lanjut ya. Eh. Hati ya, Bacau, coba. 14 ya. 14 ya. Senti berjalan 40 meter ke timur, kemudian 30 meter ke selatan. Kepindahan Senti di posisi awal adalah 40 ke kanan, timur ya, eh. kanan-teran. 30 ke bawah. Jadi yang dicari resultannya, nah, siku-siku lagi. Pitagoras ya, eh, 40 kuadrat tambah 30 kuadrat, 1.600 sampai 900, 2.500 akarnya, 50 kan. Eh. Oke, lagi-lagi ya, -lagi, eh. Pitagoras, kunci itu. Lanjut deh, 15 ya. Eh. Si Dapi coba, Macau. Nomor 15 ya. ya nomor... Roni berlari meng mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 60 meter. Ia berangkat dari titik A dan akhirnya ia berhenti di titik A lagi setelah melakukan satu kali putaran selama 3,14 menit. Kecepatan rata-rata yang dialami Roni adalah Oke, ini jadi kita harus nyari kalau kecepatan. Ini nih, definisinya apa tadi? Nah, perubahan dari perpindahan per waktu. Jadi, perpindahan bagi waktu. Nah, kalau perpindahan itu definisinya perubahan posisi. Kalau dia... Berhenti di titik A lagi, berarti ini tidak ada perubahan po sisi, ya, balik lagi dia berarti. Jadi dia perpindahannya 0, waktunya oke, okay. satu kali putaran sama 3,14 menit. Berapapun bilangan 0, berapapun 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya tetap 0. Jadi tidak perlu dicari ini. Kalau dia nanya kecepatan, kecuali audio kelajuan nah kalau dia nanya kelajuan berarti pajak kita cari jarak bagi waktu jaraknya berarti keliling nah kelilingnya itu VR VD rumusnya ya. VIO 3, pakai 3,14 diameternya 60 meter nah dalam menit diubah jadi detik Nah, ini jadinya 1 meter per second ini kelah kelajuan. Nah, disediokannya kan jembatan Batman. Jadi kamu harus hafal ya teorinya. Kalau ada hafal, ini harus hafal mati. Kalau tidak hafal mati, ya. Nah, tuh, hafal mati tuh. Nah, Bacalah 100 kali, ya malam ini teori ini dan sepuluh kali lah, sepuluh kali ya. Berapal ya? Nomor 13 ini, ya. Nah, tuh. Oke, 16 ya. Kamil baca Kamil. Grafik S minus T untuk benda yang bergerak lurus beraturan adalah Oke. Berarti dia GLB. Ya. GLB itu berarti dia makin lama makin naik namanya jaraknya, ya. Nah. tapi dia naiknya teratur, ya. ini, ya. Karena kagak s seperti sama dengan kecepatannya, ya. Nah, itu teorinya, ya. Nah, apal ya? ngapal ke grafik malam ini, ngapal rumus. Fisikanya jadi ngulangi latihannya lagi ya. Oke, lanjut ya 17 ya. Pakdri lagi coba. Sebuah benda mula-mula dalam keadaan diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 10 m/s. Menempuh jarak 10 meter. Percepatan benda yang dialami benda adalah Nah, ini rumusnya. Percepatan, perubahan kecepatan bagi waktu. Kecepatan akhirnya 10 meter per second. awalnya 0. Ya. t belum tahu. ya Tapi ya, dikasih tahu jarak S. Nah, S ini rumusnya bisa kita bongkar dari VT kuara kemudian V0 sama VT ditambah 2AS. Nah, ini GLBB. Ya, rumusnya. pt nya dia nak make 10. kecepatan akhirnya. Yeah. p 00 mula-mula diam. Malahnya dua kali, A nya belum tahu. Esnya sepuluh, 10, yeah. ya. Seratus sama dua puluh kali A, jadi 100 bagi dua puluh. Anu, nah lima ya. Yeah. C, okay, jadi oke, okay, Lanjut deh. kita habis ke Jadi, jadi, jadi, jadi, Sebuah sebuah loko lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dan percepatan 2 meter per second kuadrat. Waktu yang, waktu yang dibutuhkan lokomotif untuk menempuh jarak 900 meter adalah okay, diam, V0-nya 0. Eh. Nah, jadi ini kakek uh, pakai rumus S V0-T tambah AT kuadrat per duo, ya S-nya 900, V0-nya awal awalnya diam 0 berarti T-nya belum tahu, ya. Nah, dua bagi dua coret, satu, ya. eh. Jadi, 900 sama dengan Berarti, T kuadrat. Berarti, T-nya akar 900, 30 detik, ya, deh. D aja, ya. Ini tipe soal GLBB lagi, ya. Oke, oh, Tidak terasa, ya. 18 soal, ya. Mudah-mudahan CC inilah tipe-tipe, ya jam besok, nanti angko ya paling. Nah, 19 ya. Eh. baca lagi Alia tuh. Nomor dua Kak. 19. Benda jatuh bebas adalah benda yang memiliki satu kecepatan awal nol, <tuh> dua percepatannya percepatan kata sama dengan percepatan gravitasi, tiga gerak lurus berubah beraturan, empat arah percepatannya pusat ke pusat bumi. Pernyataan di atas yang benar adalah aneh ya. Arah percepatan ke pusat bumi oleh gravitasi nih, ya. Itu teorinya. GLBB-nya oleh ada apa? Oleh ada gravitasi, ya. Nah, jadi benar kalau ya. Bebas, bebas berarti kecepatan awal nol Kalau p 0 tidak sama dengan nol ini namanya gerak vertikal ke bawah nah itu bedanya kalau dia nyampak ke bawah juga tapi kalau biasanya yang ada kecepatan awal itu yang ke ya. ini bisa didorong awal-awalnya jadi dia vertikal ke bawah itu variasi teori ya Oke, lanjut deh. 20 hari coba. Baca. 20, Ya okay. Iya, 20. Dari puncak sebuah menara setinggi 45 meter, dijatuhkan bebas sebuah batu. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter, 10 ms-2, kecepatan batu saat tepat menyentuh tanah adalah. Oke, ini teori yang pucuk. Ini yang soal ada angkonya. Jadi kalau di sini kecepatan akhir kita pakai Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2as lagi. Nah S nya pakai H ya, 45, percepatan pakai G, 2 kali G nya 10, kali 45 berarti 20 kali 45, 900. Ya. Nah, v, V0 kuadratnya 0 kuadrat ya tetap 0. Ya. Jadi Vt kuadrat 900 berarti Vt nya akar 900. Jawabnya, 30 meter per second. B, ya ya. Oke, ya, 4 menit terakhir ya. Tembus ya, 20 soalnya. Nah, lanjut, 21 ya. Si Fatia coba baca, Pak. Ini. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter, eh? Itu cek mana bacanya, Kak? Ayo, 60 meter per second. Oh, 60 meter per second dan sudut elevasi 30 tangkat 0. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru adalah? Nah, ini jadi mangkik rumus cepat, eh, ada sebenarnya, tapi... Itu review konsep dulu. Kalau dia 60 meter per second ini kecepatan awal. Deh. Kalau kita nak main ketinggian, ini berarti sumbu Y. Ini Y mark, berarti yang dicari, kan? nah Dia kalau untuk sumbu Y, berarti kita perlu V0 Y. V0 sin. Eh. 30 itu setengah eh, sin-nya. Kalian 60, 30 jadi v0y nya. Nah, kalau y max, ini teorinya berarti vty nya 0, ya. Berarti kayak vty max kuadrat sama dengan v0y kuadrat ditambah 2gh. 0 kuadrat dengan 30 kuadrat ditambah 2. Nah, ini kan dia baru nak naik. Kalau dia baru nak naik, itu g nya minus, ya. Mengalami perlambatan dulu dia jadi 900, 0-20H, 20H sama dengan 900, jadi H-nya berarti 900 per 20, 45 meter B Jadi, Oke, lanjut eh 22, Dapi coba. sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan mempunyai Oke, dia melingkar beraturan, ya. Beraturan berarti tidak ada percepatan sudut, ya. Jadi dia akseleran nah beda cepat dan laju. Cepat itu ditentukan oleh posisi. Posisi dia kalau melingkar pasti berubah terus, ya tak mungkin konstan. Kelajuannya yang konstan, kecepatannya berubah. Ya. Nah, percepatannya tidak ada malahan, bukan konstan. Ya. Percepatan 0. Sudut simpangan yang konstan, sudut berubah terus ya. Cara jarum jam lah. Kalau kamu ngeji Inilah Ini lah contohnya jam itu gerak melingkar ya. Kan bisa ada di jam 12, jam 1, jam 6, jam kan? 9, jam 3 ya. Jadi dia... Tidak konstan. Gaya dan kecepatan. Nah, kecepatan yang... Gaya mungkin bisa konstan. Tapi kecepatan tidak konstan. Ya? Ini gaya sentripetal. Ya? belajarnya Nah, itu teorinya. Ya. Oke. Kita lanjut deh. Dua, tiga. Eh. Kamil, juga. Baca Mil. No, keluar Kamil. Udah balik Fajri lagi. Apa kak? tiga baca je eh kamilah deh yuk bail sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan linear 3 meter wow. 3ms pangkat yeah. min 1 dan jari-jari lintasan 1,5 meter frekuensi benda tersebut adalah Oke okay, ini apal kayak rumus linear itu 2 V R per periode atau 2 V RF kalau nak okay, frekuensi, jadi dua V R nya tiga